Ada banyak penyebab hewan-hewan di bumi mengalami kelangkaan, yang faktor penyebabnya bisa terjadi secara alami maupun karena tingkah laku manusia. Secara alami, hewan dapat punah karena bencana alam, sedangkan hewan punah akibat manusia karena diburu, penebangan liar, dan pemanasan global. Perburuan liar merajalela dan menyebabkan hampir seluruh kematian hewan ini. Bagian-bagian tubuh harimau banyak digunakan dalam pengobatan tradisional, terutama di Tiongkok meskipun bukti ilmiahnya sangat banyak bahwa mereka tidak memiliki nilai manfaat ini menandakan bahwa manusia juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan harimau Sumatera eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya Warga dusun Kubu Patembang, Desa Sukamaju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Riawersa dengan kemunculan jejak yang diduga harimau. Hal ini karena adanya jejak kaki si Raja Hutan di sekitaran dusun. Jejak kaki harimau ini ditemukan di perkebunan kelapa sawit warga. Ini merupakan kali kedua ditemukan jejak kaki harimau di dekat permukiman di dusun Sukamaju, Rambah. Warga Dusun Sukamaju menjelaskan, saat menemukan jejak harimau dirinya sedang bekerja di kebun kelapa sawit pada 6 Juli 2022. Bercampur rasa takut dia pun mengabadikan sejumlah jejak kaki di antara pepohonan itu dengan telepon genggamnya. Selain kepada TNI, sebenarnya warga sudah melaporkan temuan jejak kaki harimau itu kepada pihak BBKSDA Riau beberapa waktu yang lalu. Sementara itu Babinsa Koramil 02 Ramba Kodim Samusir menghimbau warga agar tetap waspada. Dia menegaskan bahwa harimau merupakan satwa yang harus dilindungi. Harimau merupakan satwa langka yang mempunyai kerabat dekat dengan kucing. Di Indonesia terdapat beberapa jenis harimau yang ditemukan di beberapa wilayah seperti Sumatera dan Pulau Jawa. Seekor satwa langka jenis kucing emas atau catopuma temminckii mengejutkan warga di Sungai daerah Nagari Pauh, Kecamatan Tilarang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Warga terkejut lantaran kucing langka ini terjerat di penjerat babi milik warga. Ketika dievakuasi, kucing itu mengalami luka di kakinya akibat jeratan. Guna penyembuhan, kucing tersebut dibawa ke Taman Margasatwa Budaya dan Kinantan atau TMSBK Kota Bukit Tinggi. Kucing emas tersebut memiliki tubuh berwarna loreng mirip seperti harimau. Spesies ini masih satu famili dengan harimau yaitu Felidae. Diketahui... Kucing emas merupakan salah satu kucing hutan dan ada 9 jenis, antara lain harimau, macan tutul, macan dahan, dan kucing emas. Untuk kucing emas, ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan macan dahan dan lebih besar dibandingkan kucing kampung. Kucing emas adalah hewan liar yang bisa berburu. Jika keberadaannya terusik atau terganggu, sangat mungkin kucing dapat menyerang.